duluan di sini teman-teman di belakang kita berenam bareng anak-anak golum -anak terus di sini udah sampai di kawah di tanggungan perahu bisa dilihat teman-teman ya cuacanya lagi cerah lagi ideal lah pokoknya tersepedaan ini di awal Januari bisa dilihat cerah Alhamdulillah hujan di pojok sana itu tempat eh, biasa kalau masuk konvensional Oke okay. next kita turun di ss1 kelihatan bagus kelihatan Akar, akar, akar permasalahan. Ya, akar permasalahan. den. Itu barusan akan bagus arahnya. Cuma si topinya itu terlalu nutupin. Oh. Pisarnya. Uh -huh. Pisarnya. Terima uh. pak. <laughs> <laughs> <gum> Anda satu eh, seral di tengah solo. Batu awas. Tonton aja tonton. Hese Kang, es krim, akarnya keluar semua. Tangan, pak Eh, cari-cari kiri-kiri-kiri, kiri aja kiri-kiri-kiri. hese Hesse, kiri-kiri-kiri. bisa rolling eh. <laughs> ya Yang kita bisa ceritain di atas tuh uh -uh. Kayak gini Kita kebalik kebalik Kelak-kelak eh iya. uh -uh, Tidak bisa rolling ya eh. Kelak-kelak mau Pak? Ah, tahu udah kelihatan tuh. Tawat tadi nya bro, capek bro. Drop. nyangkut, kaki nyangkut pak, nyangkut akar. and yeah. Ali, beneran <tangünksnya> capek ada tangan tangan bro tremor ini, Pak. <tangünksnya> tremor tuh akarnya banyak banget kan sepanjang jalan akar belum selesai ini aslinya kita potong yang klasik lah sampai bawah sana kiri kanan ayo ah. Đi hein Cầm cậu teram Oke, oh, drop apa yeah. uh, yeah. guys langsung yeah. yuk. buat apa? the <laughs> Awas. Awas. Yaw. Drop. Drop. ya kiri kena ranting. kang sambil hiton kiri aja ton, eh Hendi, oke siap, tak temenin kurang normal kang, Tan Tan kan oh, ada drop, drop kayu, drop, ada drop ini, ah. Mersawannya siapa kan? Mersawannya siapa? Mersawannya oh. はい Krim, es Karena ini dengerlah <tuk> sini. <ati> oh. <tuk> keren gini kewlo oh curug tilu buk putri payung nonton pisan SP selamat guys nah, perjalanan berlanjut ke juruk layu а oyan. Oh. Wow. Wow. Bak, wow. atas kan? <laughs> Halo. Halo. Ada mana? saya. Bảo Tuan lagi Vamos bueno. Ya sudah sampai. Begitulah keseruan kita di Curug Layung uh, awalnya dari Sukawana ke Curug Layung. Ini udah jam empat lebih Oke. Okay. Sekian saja jangan lupa klik like, subscribe yang buat yang belum dan juga share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih teman-teman golum yuk.